Allahu Salam sukses sejahtera, semoga terlipatkan kepada kita semua dan tidak lupa salawat dan salam. Semoga senantiasa terlipat kepada junjungan kita Nabi besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa unit kembali. Tapi sebelumnya mohon dibantu ya untuk subscribe-nya like dan share ke media sosial, teman-teman. Insya Allah, semoga yang subscribe, uh, Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, dan semoga pula kita senantiasa diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, yang pertama nih kita ada satu. Eh, apa namanya? Ipan. Ipan. Nah, kebetulan saya sedang ditemani sama pedagang serang ya dari Serang Banten namanya Aa IPA. Salam kenal dong Aa. Dari RT 3 Mobilindo. RT 3 Mobilindo. Ah sebentar saya ambil ya. Bu. Ipan dari Serang Banten. Serang, bang, serang Banten. Nama sorbinya apa ya bang? R 3 Mobilindo. R 3 Mobilindo. Kalau nggak salah dulu R 3 ada di Pamulang juga ya. Sama satu ini nggak sih? R 3 I tapi ini. Bukan beda ya, beda. Ini R 3 R 3 Mobilindo. Alamat lu di mana bang? Di Serang Cikulur Di Serang. Kasih alamat yang komplit bang. Barangkali, Banten, ada, nah, barangkali ada konsumen. Menteri serang. Daerah Serang yang bisa mampir ke tempat. Abang Ipan Jadi yang komplit bang, sorry Alamat saya R3 dari Serang, Banten Alamat Jalan Cipulur, PDI Serang, Banten Kredit juga Stok lu ada apa? ajak sekarang, ada berapa unit? Kebetulan sekarang lagi kosong Makanya Kosong banget Lagi main showroom. Lagi nyari ya Lagi nyari di sini. Siap, siap, siap Mudah-mudahan Apa yang bisa lu cari Ketemu di sini. Amin ya. Bang, gue mau nge-review bang ya ini ada mobil Avanza E tahun 2016 bertransmisi manual warna silver pajaknya di bulan 3 tahun depan kilometernya kalau nggak salah sekitar 80an kurang lebih ya kurang lebih dan ini daerah Bekasi Bekasi Insya Allah mobilnya aman nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak Insya Allah ya mudah-mudahan rekomendasi buat saudara, saudara lu tahu gua jual berapa duit 110 juta net nggak pakai kurang tidak pakai nego Insyaallah mobilnya kalian enggak akan kecewa 110 juta tahun 2016 yang sudah model Grand New ya yes, saudara mobil Insya Allah tinggal pakai saja adapun PR beberapa dikit yang gak nyaki kita rapikan kembali jadi pemirsa semua yang akan membeli mobil ini <coughs> sudah terima jadi. Bang Ipan lagi nyari unit barangkali ada pemirsa semua yang jual unit mobil bekasnya bisa melalui saya atau melalui Ipan nomor lubang sebutin kali aja daerah Serang ada 081996532620 08116536532620 2620. 2620 dengan Ipan I Ipan R3 mobil R3 mobil itu oke okay saudara ya so Beberapa konsumen yang ingin trade-in, tukar tambah Mau jual pun kita bisa siap melayani Insya Allah harganya rekomendasi Insya Allah harganya nggak terlalu dimurahin Kita sesuai dengan harga pasaran Ya bang ya? Betul Dan kedua Kedua, gue punya mobil Ayla tipe tipe M, tipe M Yang menengah ya Tahunnya tahun 2018 2018 warna putih pajaknya Agustus panjang tahun depan ya ini daerah tangerang kota men tangerang kota warna putih men lu tahu enggak gua jual berapa 88 juta aja tahun 2018 du boleh cari dah Insyaallah harga gua beda 88 juta tpm bertransmisi manual ya warna putih pajaknya di bulan 8 Agustus daerah Tenggara kota untuk kilometer kira-kira sekitar 45. kilometernya masih sangat rendah sekali 45.000 ya guys ya untuk dp-an dp-15 juta dp-15 -an juta angsuran di sekitar 25-26an sampai kurang lebih estimasi saya sekitar 25 sampai 2,6 kurang lebih ya tergantung final masing-masing Insya Allah kita bisa berikan rekomendasi listinya murah, rate-nya benar bener bagus prosesnya pun gampang kita ada lagi nih yang kemarin belum terjual, udah di DP kemarin tapi ketolak final, barangkali kalian mau maju bisa ini Nissan X-Trail tipe ST yang 2500 tahun 2010 berbasis genetik. Pajaknya di bulan Agustus tahun depan. Panjang banget. Kilometernya pun rendah, enggak. enggak terlalu ini ya, nggak terlalu gondok ya, masih relatif. Di kisaran sekitar 80 spes Hah? 90 Kilometer estimasi sekitar 90-an kurang lebih. Ini mobil aman ya tinggal pakai. Kalaupun ada PR, kita orang pasti reko rekondisi ya. Misalnya mobilnya aman. Dan kita berikan garansi mesin selama satu tahun. Garansi mesin dan netik transmisinya. Lu tonggo bojolnya berapa? 100 10 ya. Gua jual 110. Enggak pakai nego. Enggak <gülüyor> pakai nego, enggak pakai nego santuy. Tenang aja deh. Untuk DP-an sekitar 15 juta, ansurannya sekitar 3,1 bisa. 3,1 an lah estimasi saya, 3,1 an DP 15 juta. Extrail tahun 2010. Ini ada mobil Yaris tipe S Limited tahun 2010. Yaris S Limited tahun 2010 bertransmisi otomatis Babu Metal Pajaknya di bulan 4 daerah Tangerang Kabupaten. Untuk kilometernya di angka seratus ribuan ongoing Mobilnya insya Allah aman Rekomendasi nggak bekas majir, nggak bekas nabrak Saya jual di angka seratus lima juta aja Untuk kreditan DP di lima belas juta angsuran dua sembilan lima satu Dikali 47 bulan ya Insya Allah mobilnya rekomendasi Insya Allah nggak ada PR kita rapikan lagi selanjutnya sepertinya ini udah di DP tapi belum tahu ya leasingnya nih ini Karimun Estilo wagon Karimun wagon tahun 2016 bertransmisi manual tipe GL daerah PYJ itu Jakarta Utara pusat. eh pusat ya eh. pusat pajaknya panjang bulan 12 ini kita jual seharga 75 juta ya Insya Allah mobilnya rekomendasi nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak juga kalaupun ada cenderah sedikit wajar lecet-lecet pemakaian tapi dalam banjir nggak tabrak kilometernya diangkat 60, 50, 50, 50 ribuan ini, kilometernya ya guys saudara berikut yang telah tadi kita revieukan konten konten mobil mobil semoga konten ini bisa menjadi bahan rekomendasi bisa menjadi bahan e, pertimbangan buat saudara, saudara yang akan membeli mobil kendaraan apabila ada yang mau trade in atau mau jual sekalipun kita siap melayani 24 jam insyaallah harganya jangan terlalu mahal kita beli dengan sesuai harga pasaran di Indonesia ya, salam mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya di Otomotif pamit saya ucapkan terima kasih wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses di Otomotif. Thank you Bang.